serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar less love tentunya Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita ke info kobas dan terlebih dahulu di akun standar pribadi miliknya koko basuki ini menginfokan bahwa mulai hari ini Tepatnya hari Kamis tanggal 7 Oktober Kita akan disuguhkan vitamin bahagia langsung Dari kakak Rizky Bilar Dan Deddy Alasi Kejora Dalam acara meluapkan isi hati Masya Allah banget bersahabat ya, Ini bahagia kabar yang sangat membuat kita Semakin penasaran dan makin gak sabar menunggu Tentunya kejutan yang akan diberikan oleh Idola kesayangan kita Langsung 4 hari beruntun Dari Hari Kamis, tepatnya hari ini sampai hari Minggu nanti, masya Allah, mudah-mudahan selalu berkah barokah untuk idola kita. Tetapi kita lihat, yang dalam info ini belum tentunya diumumkan jam tayangnya. Persahabatnya, jadwal jam tayang belum ada di sini. Kita lihat aja di kolom komentar. Ada yang bertanya, persahabat ya dari akun Instagram Nino Kipe mengatakan jam berapa, kok bas katanya tuh ini penasaran banget dan makin gak sabar ya Dan kita lihat juga ada jawaban yakni dari akun Instagram Bunda BundaOksina98 Nah, ini terwakilan pertanyaanku Ed Basuki Surojo biar kita standby selalu sebelum teng jam tayang Katanya itu Masya banget ya Luar biasa kekawakan ada di para fans Yang selalu mendunggu, yang selalu standby persahabat ya Selalu menantikan kabar-kabar baik dari idola kita Mudah-mudahan saja secepatnya jam tayangnya dikabarkan, dan kita standby selalu di channel YouTube nya Kobas Entertainment. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat aja nih ada unggahan dari HIP 500 para sahabat ya, yang repot kembali unggahan kakak Bilar. Perhatikan sebuah kalimat lebih mirip siapa sebenarnya nggak penting sih harus mirip siapa yang penting anak kami sehat mohon doanya itu ujar kakak Rizky Bilafah sahabat ya yang nunjuk foto USB kandungan Lesti kejora, wah Masya Allah banget ya kakak Bilar menyampaikan sebenarnya nggak penting harus mirip siapa yang penting anaknya sehat dan kita wajib doakan yang terbaik Dan kita lihat juga ada kalimat caption yang luar biasa nih Dari akun IP500 Yuk mari kita doakan Tapi kalau menurut Leselover lebih mirip siapa Katanya tuh yang penting itu doakan yang terbaik Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Berikutnya persahabat kita lihat juga nih Ada sebuah unggahan dari Indosiar Perhatikan diunggahan ini persahabat ya kakak Bilar dan Lesti Jora akhirnya angkat bicara soal kehamilan Lesti Kejora di panggung Indosiar di acara Leslar belak-belakang persahabat ya Dan tentu kita mendapatkan kabar bahwa untuk usia kehamilan dedek Lesti ini sudah 18 minggu tepatnya 4 bulan setengah persahabatnya, ya Makin tentunya kita nggak sabar menantikan Leslar Junior tiba persahabat ya Yuk tetap kompak untuk mendoakan tentunya Dedek Elasti dan baby utuhnya nih Masya Allah Dan kita lihat juga ada kalimat Gamsen yang dituliskan oleh akun Indosiar Akhirnya terkuak juga ya usia kehamilannya Dede Elasti Kejora Akhirnya semuanya terjawab di atas panggung Indosiar Tuh coba yuk saksikan momen-momen serunya di lesa belakang atau video.com ya Mudah-mudahan saja Tentunya kita mendapatkan kabar baik dari idola kita Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Masya Allah ini ada postingan Ibu Rasulmaladewi waktu muda ya Cantik luar biasa Dan dari Ibu Rasulmaladewi lah tentunya lahir Seorang pria yang bertanggung jawab Dan tentunya selalu memberikan kebahagiaan dan suatu kebanggaan persahabat ya Untuk fans sejati dari idola kita ini. Diunggah kembali oleh akun Leslie Bilar underscore video. Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut tak pernah menyangka akan lahir sosok figur sekaligus calon ayah dari rahim wanita yang luar biasa ini. Sehat terus Boroswala Dewi. Hashtag Lesla Masya Allah banget persahabat ya Sesuai namanya ibu cantik sekali waktu masih muda ya persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu diberikan kesehatan untuk keluarga besar Dari Lesti maupun Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga nih ke unggahan berikutnya persahabat ya Kita ke passionnya di Dahlesti dulu nih Ketika jalan-jalan uh, liburan bareng tim ya Ya, ada yang bilang kembali, ada yang bilang ke puncak Tapi kita doakan yang terbaik Kita lihat baju yang dipakai oleh Dede Elasti Kejora Tentunya ini mereknya Zara persahabat ya. Yuk intik baju harganya Rp729.900 Wow Dan harga celananya juga sama Persahabatnya harganya Rp729.900 Dan kita lihat ke kacamata Deddy Lesti yang tentunya Harganya fantastis banget Juta delapan rupiah. Wow, <laughs> dan ikat pinggang gucinya Perhatikan, ini harganya bukan main melewati harga kacamata Dede Elastia. Harganya 5.414.384 rupiah. Wow, masya banget. Dan kita lihat juga yang paling mahal nih, ada sandal merek Hermes Paris. Persahabat ya, untuk harga dibanderol seharga... 8.976.129 rupiah Masya Allah Tabarakallah Outfitnya tidak masih kejarah Bukan main Memang ini pantas disebut The Sultan Wow Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu tentunya diberikan Kesehatan untuk dedek dan kakak Rizky Bila Selanjutnya persahabat Kita lihat keunggahan Kobas Media di akun Instagram kemas media ini mengunggah kabar pasangan yang ada pesan kita Mirzani untuk Lesti kejora nih. Wow, <laughs> ada pesan penting untuk. Dede alas dari Nikita Mirzani Tentunya pesannya sih diunggah Pesan tentunya luar biasa Doa persahabat ada ya. Dari Nikita Mirzani persahabat yang Mudah-mudahan persalinan Dede alas ini Lancar kata Nikita Kita aminkan saja doa baik Dari siapapun Mudah-mudahan doa baik terkabul Dan yang mendoakan juga Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan Amin dan selanjutnya juga persahabat kita lihat aja nih Keunggahan antv ofisial yang mengunggah Sebuah postingan ada kakak Bilar di Elasti Select foto ya persahabat ya Dead and Mom nih Masya Allah luar biasa Kita lihat aja coba nih Tentunya untuk baby cewek ya Masya Allah kira-kira mirip siapa nih Kalau misalkan baby dari Leslar itu cewek persahabat ya tuh luar biasa banget ya <gifat> sangat lucu dan sangat cantik dan kita lihat juga keunggahan baby boy wow. Masya Allah banget, ya luar biasa! Mudah-mudahan anak-anak dari Dede dan Kakak Bilar selalu sehat dan mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan saleha. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan, yang diunggah oleh ANTV Official, ikutan yang lagi viral nih, ANTV lovers. Kira-kira begini nih, kalau anak kakak Rizky Bilar. Dan dari Leslie Gejora udah lahir, kira-kira nanti mirip nggak ya? Pasti mirip dong Dan jangan lupa lewatkan keseruan dan update terkini seputar Leslar dalam cinta apa di Leslar Tetaplah setiap bersamaku Setiap hari minggu jam 4 sore Hanya di ATV Tun ini info akan kembali bersambat ya Kita dukung, kita harus selalu doakan yang terbaik Untuk idola kita Lesli dan Bilad Mudah-mudahan hari ini, siang ini Kita mendapatkan kejutan bahagia langsung Diberikan dari idola kita